dan 16 Sunhole. kita untuk dibumbukan pada hari ini. Pesawat sudah mengudara. Kita akan melihat dari arah mana menuju ke mana pesawat saat ini. Datang dari Pulau Bin, menuju ke arah sebelah kiri atau menuju ke arah bawah dari Camp Alpha. Tim yang tadi saya prediksi Alter Ego Limek mudah harusnya menuju yes. ke arah drop zone mereka yaitu Camp Alpha. Yang akan coba mendapatkan lockdown pertama. paksa untuk keluar dari kepalanya. betul masih dan dilakukan racing musim juga dilakukan oleh Spavel. Dua pemain ini sadar mereka akan menghadapi sebuah fight yang begitu panas terjadi di akhir match ini sehingga persiapan sudah sangat matang Boboho turun. Boho, boho. Udah udah, kelar perjalanan mereka untuk dihasilkan ketiga Kita akan fokus kembali untuk ke duel Dari tim Blue dan juga dari tim MFD Dan dari Tentang Bawel, lebih berada Basket Hall Senayan menyambut sebuah winner-winner chicken dinner yang didapatkan oleh pemain-pemain NFT.